Pasti takkan pernah kembali seperti yang dulu Di saat masa kecil kita yang bahagia selalu Tapi takkan bisa terlupakan di dalam ingatan Dengan semua kain kasih sayang yang telah diberikan dari papi Dari mami Terima kasih ku cari.